Jadwal sulit menanti Manchester City di bulan April. Setelah kemenangan City atas Southampton di quarterfinal final Piala FA pada hari Minggu 20 Maret, City dijadwalkan bertemu Liverpool di babak semifinal, yang di saat bersamaan menang atas Nottingham Forest. Pertandingan tersebut kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 16 atau 17 April. Sebelumnya, City juga akan bermain di quarter final Liga Champions melawan Atletico Madrid pada tanggal 6 dan 14 April, dan juga menghadapi Liverpool di Premier League pada tanggal 10 April. Itu artinya mereka akan melawan Atletico Madrid dan Liverpool dua kali dalam waktu 10 hari di tiga kompetisi yang berbeda. Mereka juga akan menghadapi Burnley di awal bulan dan Brighton di akhir bulan di Premier League. City pun masih berpeluang untuk meraih treble di akhir musim. Beruntungnya kondisi pemain tidak terlalu mengkhawatirkan. Ruben Dia saat ini masih cedera namun diperkirakan bisa kembali di leg pertama Liga Champions melawan Atletico. Begitupun dengan Ederson yang kemarin terkena penyakit gastroenteritis. Tetapi pada akhir Maret, sebagian pemain akan bermain bersama timnas mereka masing-masing. Dan masih ada kemungkinan daftar cedera pemain City bertambah. Kita hanya bisa berharap bahwa semua pemain bisa dalam kondisi fit menjelang bulan April yang penuh tantangan ini. Di samping itu City juga memiliki kedalaman skuad yang baik dan mereka memiliki kapabilitas untuk bermain di berbagai kompetisi. Pelatih City, Guardiola mengatakan ia sangat bersemangat untuk menjalani sisa musim ini. Setelah kami kembali, kami memiliki quarter final Liga Champions, semifinal FA Cup, dan juga Premier League. Fakta ini sangat baik untuk tim dan saya sendiri senang bisa berada di posisi ini sekarang. Saya berharap bahwa pemain yang kembali dari timnas berada dalam kondisi fit, karena sangat berat untuk berjuang di tiga kompetisi. Meski masih berpeluang menggapai treble di akhir musim, Guardiola sekarang tidak ingin fokus pada peluang tersebut. Treble masih sangat-sangat jauh, lebih baik kita berpikir soal Berni terlebih dahulu. Sudah berapa tim yang bisa meraih treble di Inggris? Cuma satu, itu tidak mudah. Seluruh fans city berharap kalau tim bisa dalam kondisi yang prima untuk menghadapi bulan April ini dan meraih sebanyak mungkin trofi di akhir musim.